Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, termasuk hijrah, meninggalkan beberapa pekerjaan yang tidak halal, itu kan tugas yang berat kan. Kita udah terbiasa dengan penghasilan gede, tapi kita akhirnya tahu ternyata penghasilan kita dari pekerjaan yang tidak halal, transaksinya nggak baik, sehingga hasilnya pastinya tidak berkah. Butuh keberanian yang besar untuk bisa benar-benar mengambil pilihan Meninggalkan pekerjaan itu beralih kepada pekerjaan lain yang juga belum jelas Termasuk misalnya kita memutuskan mau berhijrah Untuk berhijab buat perempuan itu bukan hal yang gampang Saya tahu betul berhijab itu pilihan yang berat dan butuh waktu untuk benar-benar mantep hatinya Gak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya Itu aja pertimbangannya la ilah illallah